Dalam agama Islam, surga adalah tempat terbaik bagi kaum muslim yang menjalankan amal ibadahnya semasa hidup. Namun, tahukah kamu terdapat tujuh hal yang tidak ada di surga? Pertama, tidur. Di surga, tidak ada tidur karena dalam sebuah hadis disebutkan kalau tidur adalah saudara kematian. Kedua, salat. Para penghuni surga tidak melaksanakan salat karena mereka sudah menjalaninya secara wajib semasa hidup. Ketiga, buang air dan penyakit. Disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya penduduk surga, mereka makan dan minum di dalam surga. Namun mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan dahak. Keempat, tidak ada orang yang tua. Kelak, di surga juga tidak ada orang yang berusia tua. Kelima, puasa. Sebab, para penghuni surga sudah menjalankan ibadah puasa selama di dunia. Keenam, sifat buruk. Di surga, tidak ada yang namanya iri, dengki, perkataan buruk, menyakitkan, dan lainnya. Ketujuh, Permusuhan, tidak adanya permusuhan termasuk ketujuh hal yang tidak ada di surga, karena hal itu merupakan sifat setan.